Baiklah para sahabat Leslar kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah unggah spesial banget dari Bang Fali Akbar para sahabat. Ya, Masya Allah bangga sebuah postingan nih luar biasa nih kece badai di Turki Luar biasa tentunya tim dari Leslar selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para sahabat ya, Dan kita lihat ada kalimat caption yang sungguh cute dari Bang Fali Akbar apa kabar kamu yang masih suka tiba-tiba mules Pas udah rapi-rapinya Duh cute banget <guluh> Bismillah sehat-sehat bang Bersama rombongan mudah-mudahan Selamat hingga kembali nantinya, amin Masya Allah banget ya, doa terbaik dari Lesa Kendari Salah satu fans yang selalu mendukung idola kesayangan kita Berikutnya juga ada unggahan spesial dari Bang Ariel Yang mengunggah sebuah postingan foto nih Wow, Masya Allah banget ya Bang Ariel Selalu saja memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua Luar biasa, ada kalimat caption yang dituliskan juga dalam postingan tersebut Bismillah semangat yang gagal itu usahamu Bukan hidupmu, kata Bang Ariel ya dan yang hancur hanya rencanamu bukan masa depanmu tetaplah semangat karena hidup terus berjalan selama kita bernafas semangat Itulah kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Bang Aril di postingan terbarunya persahabat ya Memang best captionnya luar biasa nih Bang Aril Mudah-mudahan selalu bisa menjaga diri alasan kakak bilar Dan selalu mensupport mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya kembali persahabat kita mendapatkan info dari Indosiar. Jangan sampai lupa untuk selalu persahabat yang mendukung Dedek Lesti dalam ajang Indonesian Dangdut 2021. Nanti akan hadir acara malam nominasi hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 jam 20.00 waktu Nusya Barat, tepatnya jam 8 malam. Tentu kita harus dukung dan memvoting Lesi ke Jora persahabat yang mudah-mudahan masuk di nominasi, dan selalu bisa mendapatkan piala penghargaan. Ada info lewat caption dituliskan juga oleh Indosiar, tungguin malam nominasi Indonesia Dangdut World 2021 yang akan hadir dan bertabur bintang-bintang dangdut tanah air katanya tuh itu ya saksikan selengkapnya mulai hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat hanya di Indonesia Dan aplikasi video.com ya Nungguin tentunya kita, idola kita Mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut Dan ke kabar berikutnya kita lihat nih Ada sebuah unggah spesial banget ya dari Abeni Wow, masalah banget, meresahkan banget ya Abeni Apalagi mama Lesla pastinya bahagia melihat uh, Benny yang selalu tampil ceria, yang selalu tampil keren. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat untuk keluarga, tim, dan tentunya untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya persahabat ada kabar terbaru yang diunggah oleh Papa Daniel Yang mana mengunggah sebuah postingan nih Masya Allah akhirnya difoto juga nih persahabat ya Kebersamaan keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Dan perhatikan salpok banget sama idola kita Yang selalu tampil luar biasa persahabat ya Tentu perhatikan mereka lagi kapelan nih hari ini Tentu hari kedua mereka liburan masyarakat. Ya yuk sama-sama doakan yang terbaik Mudah-mudahan dari Lasti dan Kakak Bilar Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Ada kalimat yang luar biasa juga nih Oleh Papa Daniel dituliskan lewat caption Di Turki katanya tuh Masya Allah banyak ya Kebersamaan keluarga besar di Turki Hari kedua liburan Mudah-mudahan ada kejutan bahagia vitamin bahagia dan kabar baik dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut banyak dibanjiri komentar respon yang sangat luar biasa juga nih kekompakan dari fans sejati Leslar, ya dari akung Tio Anescon92 mengatakan Masya Allah, nih Leslar selalu saja membuat kita bahagia persahabatnya Tetap kompak, tetap solid Untuk selalu mendukung yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Pilar Kita masih menunggu kabar baik Dan kabar bahagia selanjutnya Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dari informasi Di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh